Allah, per Allahu akbar س اللہ Nah, wala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulillah, Sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa man walah bi-isadin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika wa أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتوا إلا وعنتم مسلمون Maashyarul Mukminin, Arahimanya Warahimakumullah. Marilah sama-sama kita bertakwa dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah Bahawasanya setiap yang bernyawa akan mati. Maka selepas mati Allah akan mempersoalkan satu persatu tentang amalan yang kita lakukan di atas dunia ini. Maka kita dah mengetahui dan setiap maklum bahawa manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada sebahagian mereka redai Allah dan sebahagian lagi mereka dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang Allah Taala benci, orang-orang yang Allah Taala laknat mereka itu maka sama sekali mereka tidak terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak ada peluang untuk masuk memasuki syurga Allah melainkan dengan keizinan Allah dan rahmat Allah setelah daripada minta keampunan di atas segala kesalahan mereka. Ma'asyaral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membalik dalam lipatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Quran maka di sana didapati banyak ayat-ayat Allah yang Allah menyatakan sebahagian daripada mereka yang Allah Taala laknat mereka dan Allah Taala benci mereka dan mereka ini tak dapat masuk surga Allah Subhanahu Wa Maka insya-Allah saya memuatkan dalam kitab saya ini dapat mengemukakan beberapa jenis manusia yang Allah Taala nak dan Allah Taala kutuk. Sekiranya kita beralang golongan ini, maka kita juga termasuk orang yang Allah Taala nak dan orang yang tidak berhak memasuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ollyazabillah. Di sana ada ulama menyatakan 100 jenis lebih manusia yang nak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama tulis 20 lebih nebelah lebih nebelah jenis manusia. Ada hadis-hadis dan ada 4 jenis manusia, 10 jenis manusia. Tapi rengkahnya kalaulah kita, kita tengok berapa hadis yang menyatakan orang yang dilaknak oleh Allah subhanahu wa taala dan dilaknak oleh Nabi-Nya dan para malaikatnya, maka di sana lebih daripada 100 jenis manusia yang Allah taala laknak. Ya Zubillah. Semoga kita dan umat Islam senasib dengan kita lepah daripada mal'un lana Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang dilana oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang sembelah bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dah tentu kita tak buat sembelih kerana nak jamu jin, hantu, dan perubatan dan sebagainya. Orang yang melindungi penjahat dan orang buat maksiat. Dan orang buat bid'ah ah. Kita bantu mereka Dan kita mempertahankan mereka Mereka ini didapati di hadis yang sahih Orang yang kenal lana Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mencela dua ibu bapa Orang yang mencela dua ibu bapa Ini orang yang ini masuk Orang yang Allah ta'ala lana mereka Radha Allah fi radha al-walidai Radha Allah adalah bersama dengan keradaan dua ibu bapa. Sahabat bertanya bagaimanakah orang yang melaknat dua ibu bapa sedangkan tabiat manusia kasih kepada dua ibu bapa. Iaitu yal'ana rajula 'ala rajul. Seorang lelaki dia ginalnatkan ayah persaudari yang lain. Dalam arti kata kita hidup maki... ayah bapa ibu bapa dan saudara kita maka saudara kita orang lain pula maki terhadap dua ibu bapa kita maka itu masuk yala anar rajul abar rajul jadi kalau kita gidok maki gidok maki gidok laknat orang lain maka nanti orang lain akan laknat dua ibu bapa kita maka itu juga masuk dalam laknat terhadap dua ibu bapa walaupun kita pergi maki orang kafir sekalipun tidak boleh apabila dia terhadap mati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah telah anak bagi mereka yang sembelih bukan karena Allah Allah taala anak bagi orang menjaga mempertahankan dia awal kesalahan dan Allah Ta'ala laknak bagi orang yang menyumpah, supah laknak terhadap dua ibu bapa Dan juga orang yang merubah Allah Ta'ala laknak bagi orang yang mengubah tanah. Maknanya setara tanah, mari dihipik tanah, mari diambil tanah orang lain. Maka mereka ini, mengikut hadis sahih yang diceritakan oleh iman muslim, mereka ini Allah Ta'ala laknak mereka. Dan juga orang yang mengusahakan budaya mabuk, jual agok, buah agok, segala jenis mabuk. Allah Subhanahu wa Taala lana, lana La Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bil qamri asharatan. Ah, Allah Taala lana kepada agok ah, sepuluh. Si Asyrohab, orang dok buah agok, orang dok kecak agok, orang yang jual arak Orang yang pikul arak Dan orang yang hata arak Orang ini dia yang pikul Tua masa yang pikul arak Pikul darter, jual dan sebagainya Ada pun orang yang mari tepoh, Mari serang mari Orang yang kisah itu juga Masuk dalam orang yang tak nak Dan orang yang tua Yang curah arak tu juga la, la, la. Orang yang berjual Orang yang makan harga arak orang juga beli dan orang apa ni yang tolong gibeli arak beli benda mabuk maka dia termasuk orang yang laknat oleh Allah Subhanahu wa taala basharal mukminin rahimanir rahimakumullah ini kekah perkara yang Tuhan laknat sekiranya benar ni kena tah kita maka kita termasuk orang yang Allah taala laknat walaupun disahnu ulama banyak Dari kalangan ulama fiqh Mengatakan ayat itu ialah benar cair Ini persetujuan dari kalangan Tok Fekah mana-mana mazhad Tapi di sana ada juga Yang pendapat yang tidak kuat yang syaz dalam ulama Fekah Mengatakan setiap benar mabuk, Walaupun cair bukan cair termasuk daripada perkara yang dilaknak oleh Allah Subhanahu SWT Maksudlah ubat batu, ubat mabuk dan sebagainya termasuk dalam arak masuk dalam rokok dan sebagainya maaf tu iman dalam majmuk iman hawis diri ni kata kena ta'zir sakok wa kazalika yalibut ta'zir bi syarbi duqan dan demikian dikiahkan rokok di atas arak ok dan wajib kepada kerajaan Islam ta'zir dera masuklah rokok kerana rokok ni orang kafir gitu tahu kata mudarat bukan orang Islam saja tabe itu saya rasa duka cita sebahagian ulama-ulama kita mempertuaakan. Dia kata rokok ning ndak di antara harus dengan makruh. Kalau kadang-kadang masuk dalam wajib ya Allah. Kita mengajar wajib. Nak mengajar tak boleh karena kena isat rokok. Soraya kau dah gareh dan sebagainya. Jadi mengajar wajib, tak mengajar tak boleh kena isat rokok pada isat rokok tu wajib. Sedangkan e dulu termasuk apa yang dinyatakan oleh e Syafi'i kita. Imam Malik nak baca hadis dia mani dia bersih, gonyoh gigi dan berminyak bahu. Kau nak mengajar hadis Nabi SAW alaihi kita kena risak ni sorting dulu dengan koyah hadis Nabi. Kena wighayah dulu baca, nak baca nak ganti hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Wallahu jazbillah. Allah makarab. Walaupun beralas selah manusia sekalipun mereka ini Allah lah nak, nak Kita nak dipusinglah mana Orang makan reboh Orang ikhla dirinya Persteruan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang ikhla permusaha dia dengan Allah Walaupun kita ada alasan nak dipusing lah Rebo cakap Satu perbuatan dilaknak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik pun orang makan reboh Orang wakil Orang tulis Orang disaksi dan semua itu dilanak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang meratapi mayat baik pun orang makan upah dan orang suruh orang menangis di waktu mati maka ini satu budaya dan banyak budaya orang, orang jahilialah walaupun ada sebahagian di setengah negeri-negeri Arab dan setengah negeri Afrika dah hari ini masih ada budaya meratapi teriak upah orang teriak dan pakat teriak di hari kematian maka itu satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa lah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ras wal murtasi. Ada kita ada ngastiap kali pemilihan raya. Baik pun bagi duit tak bagi duit ada berlaku. Walaupun kita nak kata dia bagi kita kita ambil sunat terima setekah, ta sekiranya kalau benar ni riswah, maka jelahlah orang bagi dan orang terima dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang laknat. Apabila mai sebut kelimah laknat ni Baikpun dilaknak dengan cara majhur, maka kelimah mal'un, ataupun kelimah kli la'ana, ataupun lu'ina, bina majhur dan sebagainya, maka kesemua perbuatan itu adalah dosa besar. Dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah di haram Nanti sekalian. Sekiranya kita dalam rumah kita, kita tidak tutupi untuk hidup rumah bini rumah isteri kita, tapi Mertua kita tak, tak berpuas hati perbuatan kita Bencilah, kutuklah, nak murihlah perbuatan kita Bagaimana kita nak duduk dalam rumah itu Begitu juga kita hidup di Tazunia ada berjalan ada atas perut bau min Allah SWT Sedangkan perbuatan kita itu perbuatan itu halakna Itu hal benci dan Nabi sendiri mari cerita kata Allah Ta'ala nak perbuatan itu bagaimana kita nak hidup dan nak berjumpa dengan Allah dan kita mati nak masuk dalam perubah bumi Allah yang bumi tidak terima orang yang dikata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi SAW la'ana Rasulullah SAW al-mushtabihina minarrijal bin nisa' wal mushtabihat minan nisa' Allah taala laknah orang lelaki yang menyerupai perempuan hidup bergaya pakaian hidup dengan dengan perempuan begitu juga orang perempuan yang bergaya hidup pakaian dengan berpakaian lelaki dan sebagainya malun mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala la'anar rajul <-un> Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana rajul yalbasu libas al-mar'ah wal sesungguhnya bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam laknat kutuk seorang lelaki yang berpakaian dengan perpakaian wanita dan juga wanita berpakaian dengan pakaian lelaki wal billahi di hari ini banyak sidang jumat Ya dzibilahul anak cucu kita ni. Nabi sallallahu na alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatan. Tiga jenis manusia. Al Nabi La'na satu rajul lahu karihun. Seorang lelaki menjadi pemimpin menjadi iman kepada kaum wahum sedangkan mereka itu baginya karihun Kau tu beci pada pemimpin itu orang jadi imam jadi pemimpin sedang makmum tu beci dia kerana tidak berjalan syariat Allah ataupun berjalan Allah ta'ala buat amal pasti buat amal yang takabut ataupun tidak adil dalam buat keputusan maka mereka ini dilaknak oleh Nabi SAW wa mra'ah Batu Zaujuha alaih Asakhitun dan orang yang perpuai yang berjaga malam oleh suaminya dalam keadaan suami terhadap dia tu becik. Jadi orang perpuai yang buat satu perbuatan yang suami dia tu becik maka mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wataala dan laknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang lain Nabi cerita orang perpuai apabila suaminya uh, menyeru untuk mengadakan satu perbuatan jimuk dan sebagainya maka dia talak maka mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa rajulun sabiha hayya 'alas-salah thumma lam yuji seorang lelaki apabila dengar hayya ala salah hayya ala falah mari ismaiye mari kita mari cari kebahagiaan di dunia nak akhirat Semalam yujudkan dia tidak jawab, tidak tunai. Seruan Allah menyeru supaya semaya berjamaah di masjid. Dia tidak sahuti. Mereka ini termasuk agadil lakna oleh Allah SWT. Tiga gulungnya yang Nabi cerita. Walaupun hadis ini sanaknya ada perselisihan dari kalangan para ulama. Ma'asyar al rahimani rahimah ni Nabi laknat la anallahu al muhallala -al wal -muhallala. Allah taala laknat pasal nikah Cina buta apabila seorang ini talak bini dia tiga kali atau tiga tolak dah maka dia lagi cari orang supaya menikah dengan bini dia Dengan berapa hari atau berapa saat sudah nikah Tolak supaya dia nak pergi ambil balik isteri dia maka itu Cina buta hakikat Cina telat ini tapi kita heran ya, majlis agama Islam dah buat hal ini sedangkan Nabi lakna jadi sebenarnya kena cabut tu imeh yang berada di waktu ini, ini. kata Nabi SAW hadith Bukhari hadith imeh Ahmad mayraya jillah Allah Ta'ala lakna di nabuta nikah berada di nabuta muhalilah dengan muhalalah ma'asyarah mukminin mu'min wa rahimah mari kita jauh daripada perbuatan yang Allah taala laknat di antara perbuatan yang kita duk buat hari-hari la -hari, anallahu alkazibin Allah taala laknat pun dusta orang bohong kecik tak betul Allah taala laknat tapi setengah-setengah tadi kan hari ni ada juga ada hajar budak bau kata bau dak tah pantau waliyullah dia hajar ucidek apa sedangkan perbuatan tadi benci Dikutuk oleh Allah Tua yang mencipta dunia dunia Dan Nabi SAW Ialah sebagai Utusai Allah Yang menghargai agama Kepada kita dan umat manusia Supaya melepah mereka Demina zulma ila nur Ma'asyaral mu'min Rahimani wa rahimakumullah Kalau kita tengok lagi banyak Di antaranya Orang yang mendatangkan Isterinya di duburnya maknanya orang wanita isteri di situ belakang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ini satu amalan kaum Luh. Orang lelaki yang lewat, baik pun lelaki lewat lelaki ataupun lewat perempuan, maka itu malun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat ini lebih daripada zina. Zina satu perbuatan yang dikeji Perbuatan yang hampir dengan zina dah pun dikeji. Apatah lagi perbuatan zinadah ni Azulullah Ustazullah al Dan perbuatan lewat ni lebih keji lagi. Kalau kita baca dalam sejarah dunia umat Islam. Sejarah kenabian. Tidak pernah sebut dalam hadis sahih. Apatah tidak sebut dalam Al-Quran. Dan tidak pernah sebut dalam hadis sahih. Yang Allah Ta'ala turun bala bencana sebuah wilayah Dengan sebab berzinah dan sebagainya Tak ada Tapi ada sebut dalam Al-Quran Sebut dalam hadis Allah Ta'ala telah turun bala bencana kepada orang lewat Berarti lewat di satu perbuatan mal'un Perbuatan lakna Oleh itu saya rasa Mana-mana parti politik yang, yang ada Hala boleh menikah lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan Ingatlah perbuatan ini mal'un Dilaknak oleh Allah Rasulnya Dan para malaikatnya Dan orang-orang berimelaknak terhadap mereka itu Orang yang Allah Ta'ala laknak ni Orang ni tidak ada kebaikan hidup dunia Dan hidup di akhirat nanti Walaupun dia rasa atau tu serenok Kaya Banyak peringkat tinggi dan sebagainya tapi pemberian itu sebagai istidrak untuk nak berat azabnya di hari akhirat nanti wabillahi masyaral mukminin takutlah pada Allah Subhanahu wa taala daripada kana la'na suqoh yang sangat berat daripada tuhan yang mencipta alam ini waliaz billah aku lu kauli wa astaghfirullah li wa lakum wa fa'budu amri innallaha basirun bil Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala, ala muhammad Kama salli 'ala Ibarraheem Wa ala al-Ibarraheem Fil alamin innaka hamidun majid Ama ba'du faya ibadallah Ittaqullah Hakkatu qatih Wa la tamutunna illa Wa antun muslimun Lakna Dalam bahasa Arab memberi makna yang sangat banyak setengahnya makna otor, makna lontar makna ditahuk makna dicampak ke dalam neka laknak ada juga memberi makna orang yang tidak berjumpa dengan kebaikan orang yang tidak bertemu dengan tahib laknak juga iaitu orang peribadinya tubuhnya tidak ada persediaan atau persiapan untuk nak terima rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, tidak ada jalan Kita kena berdoa, oh, minta kita, umat Islam, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan umat Islam yang seumpama kita ni, lepah, pun yang hidup yang telah mati, lepahlah daripada lakna Allah subhanahu wa ta'ala. Allahummaqsiril muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma inna huda wal allahumma inna wa na'udzu bika min wa minka as لا نكون أن من الخاسرين ربنا أتינו في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكيم الصلاة يعيم